Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial yang kita dapatkan kali ini kabarnya datang dari Kak Rita Alvinan Nurmalan persahabat ya Rita Raja Guguk ini mengunggah sebuah postingan foto baby yang sangat menggemaskan. Masya Allah banget ya disitu situ baby L perhatikan deh gaya duduknya ini sangat lucu dan sangat menggemaskan sekali masya Allah. BBL selalu menjadi pusat perhatian ya untuk kita semua doakan yang terbaik Untuk idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kita lihat juga persahabat di postingan ini Kak Ritar menuliskan sebuah kalimat Geng 2021 Selamat pagi, selamat hari Jumat Dari bayi-bayi, semangat semuanya Masya Allah banget ya, dikasih semangat tuh Dari bayi-bayi yang sangat lucu dan sangat ganteng banget ya Masya Allah Mudah-mudahan pertemanan mereka pun tetap terjalin dengan baik Di postingan ini pun, persahabat kita salfok dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari last Leader fashion nih Ikut menanggapi dengan meneruskan sebuah kalimat komentar Kalau bikin geng, ketuanya Ukasha Yang gemoy, pasrah, rayanza Yang cool, kenzo Yang cute, azam dan yang anggota, yang tengil, maco, ayang, el aku katanya tuh Aduh, Masya Allah banget ya Tengil dan maco, Abang Fatih tuh, Masya Allah banget ya Inilah kesayangan kita semuanya, penyemangat, warga Konoha semuanya Tetap support dan doakan yang terbaik buat Lesti, Bilar, dan keluarga besar Kemudian persahabat disimak juga diunggah ig nya ke Alen Saduni, satu jam yang lalu Menggugas sebuah postingan foto berada di Singapura Wow, seru banget ya Kak Lensa pun ikut liburan ke Singapura bareng Lesti dan Bilar Tepat berada di Universal Studios Singapura, persahabat ya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan di sana selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Apalagi kita mendapatkan info bahwa Lesti dan Rizky Bilar dari Singapura nanti langsung pergi ke negara Thailand untuk menyaksikan pertandingan tim sepak bola kesayangan antara MU versus Liverpool. Apalagi pas banget ya tayang pertandingannya itu di hari ulang tahunnya Rizky Bilar tanggal 12 Juli. Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar gembira yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Selanjutnya persahabat perhatikan juga. Ada sebuah postingan foto piala Bunda Lesti nih Wow, sepertinya ini piala AMI Awards ya Terbaik banget tuh Lesti Gejora Belum yang di atas piano, prasabat ya Masya Allah, mudah-mudahan Idola kesengan kita bisa nambah piala lagi Di ajang Anugerah Music Indonesia 2022 Atau AMI Awards Kita selalu mendoakan dan mensupport Karya-karya terbaik dari Lesti Maupun Rizky Bilar Selanjutnya, persahabat, kita juga mendapatkan tentunya kabar spesial dari Aku Sendal Putih Bilar. Perhatikan postingan komentar yang diunggah oleh Aku Sendal Putih Bilar ini. Bacanya bikin baper banget, persahabat. Ya, Di sini, pemimpin akan membacakan sebuah kalimat komentar. Hmm, gimana ya? Orang mah kalau udah sakit hati, pasti nyari celah mulu. Pas sebelum ketemu mah, kita juga mikirnya settingan, pansos, dan lain-lain Ya, beb. Kadarullah, eh kita ketemu dong di bandara pas dia ke Malang. Masya Allah, Bilar ciumi seluruh muka bininya yang lagi pusing. Ijin ikut masuk toilet gara-gara bininya hamil takut kepleset. Lapin tangannya, botulin hijabnya, dipelukin, diciumin sambil terus bilang, gak apa-apa sayang, mau apa sayang, kenapa sayang, dari situ kitanya yang malu. Duh kenapa dulu sempat punya pikiran negatif sama mereka ya, dan sekarang malah jatuh cinta sama pasangan ini. Karena mau mesra-mesra aja mau ada kamera atau enggak bodo amat Sekelas Vega, Rafi, Gigi, Igun, Ashanti, Paula aja baper Wow, Masya Allah banget ya Sekelas Vega, Rafi, Nagita Slavina, Ivan Gunawan, Ansati juga bahkan Paula Itu aja baper melihat Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah banget ya Makanya untuk haters dan netizen yang selalu nyinyir, yang selalu saja memfitnah ini itu untuk Leslar kalau kalian sudah tahu isi dalamnya Les di Reskibilar pasti kalian makin jatuh cinta kepada pasangan Leslar ini Masya Allah kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan nemu komenan ini, baca aja aku baper jangan dibayangin loh ya ntar pengen mereka emang bukan pasangan sosmed dan konten yang semua harus diperlihatkan ke publik karena hubungan mereka real, dan bukan sekedar tontonan. Tuh, diperhatikan juga persatabat ya, hubungan mereka itu real. Bukan sekedar tontonan, jadi yang bilang settingan, yang bilang pansos, itu memang orang-orang yang selalu saja sirik dan iri kepada Lesti dan Bilar. Kita sebagai fans sejati mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, mendukung mendukung, dan mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Bilar.